Hai apa kabar kalian semua semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini fakta dunia akan membahas tentang Steve Jobs. Steve Jobs paling terkenal karena menciptakan Apple Inc., merek jutaan dolar yang telah menguasai dunia, dari komputer Macbook hingga iPod dan iPhone. Berikut adalah lima fakta mengejutkan tentang Steve Jobs yang harus Anda ketahui. Sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya kalian like dan subscribe channel ini. Agar channel ini semakin berkembang. 1. Steve Jobs diadopsi Steve Jobs lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1955 dari pasangan Abdul Fatah Jandali dan Joanna Sibley. Jandali berasal dari latar belakang Muslim dan Sible dari latar belakang Katolik, dan mereka tidak menikah ketika Sible hamil. Sible menempatkan Jobs untuk diadopsi setelah memutuskan bahwa dia tidak boleh merawat bayinya. 2. Jobs Hampir Menjadi Biksu Buddha Pada tahun 1974 Jobs pergi ke India untuk tinggal di ashram Nim Karoli mencari pencerahan spiritual. Sebaliknya, dia menuju ke ashram Haidahan Babaji, di mana dia menghabiskan tujuh bulan sebelum kembali ke AS. 3. Steve Jobs adalah seorang putus sekolah. Tidak seperti kebanyakan pengusaha sukses, Jobs adalah seorang putus sekolah. Pada tahun 1972 Jobs mendaftar di Reed College, tetapi keluar setelah satu semester. Dia menjelaskan kepada orang tuanya bahwa dia tidak ingin menyia-nyiakan uang mereka untuk pendidikan yang tidak ada artinya baginya. 4. Jobs mengenakan pakaian yang sama setiap hari. Bukan pakaian yang sama persis, tetapi gaya yang sama. Jobs mengadopsi dress code yang terdiri dari turtleneck hitam, jeans, dan sepatu kets. Gayanya sederhana, tetapi ia menjadi terkenal karenanya. Dia hanya akan memakai jeans Levis, dan dikabarkan bahwa dia memiliki sekitar 100 pasang jeans tersebut. 5. Jobs menjalani transplantasi hati Pada tahun 2003 Steve Jobs didiagnosis menderita kanker, tumor di pankreasnya. Awalnya, Jobs mengabaikan perawatan medis yang disarankan untuk mencari alternatif. Dan pada April tahun 2009, Jobs menjalani transplantasi hati di Memphis, Tennessee, di Institut Transplantasi Rumah Sakit Universitas Methodist. Pada Januari tahun 2011, Apple memberikan cuti medis kepada Jobs untuk fokus pada kesehatannya. Itulah lima fakta mengejutkan tentang Steve Jobs. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Nantikan konten-konten selanjutnya. Terima kasih.